UGD. Jumpa lagi nih. Gimana kabarnya? Semoga rezekinya lancar. Kali ini aku mau kasih tahu gimana caranya bikin coklat ganache. Coklat ganache biasanya digunakan untuk isian kue kering dan bisa juga buat topping minuman kekinian. Yuk, langsung ke pembuatannya. Bahan yang kita pakai, yang pertama, bevrik powder drink, varian, dark coklat. Kenapa pakai bevrik? Karena bevrik aroma coklatnya kerasa banget. Bubuknya juga premium. Dan yang paling penting, harganya terjangkau. Kalau mau beli, link ada di deskripsi ya. Lalu, air panas. Pertama, masukkan bevrik powder drink varian dark coklat sebanyak 50 gram. Tambahkan 2 sendok air panas. Aduk pakai sendok sampai adonan larut dan tidak ada gumpalan. Kalau mau cepet bisa menggunakan mixer. Untuk penyimpanan coklat jenis simpan di lemari pendingin, jauhkan dari pancaran sinar matahari langsung bisa bertahan hingga 5 sampai 7 hari. Diamkan dulu selama 5 sampai 10 menit sebelum digunakan kembali setelah penyimpanan dari lemari es. Kalau teksturnya udah seperti ini, coklat jenis siap digunakan Gimana? Mudah banget kan bikinnya? Semua bahan udah aku tulis di deskripsi ya Dan kalau kalian mau beli Beaverick Powder Drink, linknya juga udah aku tulis di deskripsi ya Pokoknya di beverage Powder Drink semua varian lengkap Dari varian kopi, varian coklat, dan varian buah Dan yang pasti bubuknya premium dan harganya terjangkau